Perumpamaan Yesus tentang anak sulung yang hilang Lukas 15 ayat 25-32 Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembut tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka, marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, Telah bertahun-tahun aku melayani bapak, dan belum pernah aku melanggar perintah bapak. Tetapi, kepadaku belum pernah bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi... Baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia, kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali."